brodi-brodiku semuanya sebangsa dan setanah air seperti biasanya boy balik lagi bareng mamang art slot channel official ya brodi seperti biasa kita akan membagikan bocoran tips tipsot gacor hari ini seputar oke olympus lagi tentunya boy dengan ditemani lahan tergacor terkecil dan terpercaya di dimana lagi jeng kalau bukan di gila 138 cuk gila 138 berubah cepat sampai lupa makan anjay sampai lupa makan tuh boy Pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai ID-nya, gak skin, gak skin, gak skin, cu. Gila, 138 solusinya ya, bro. Kita skin. Oke, brodi-brodiku semuanya. Langsung saja kita ke game nya ya, boy. Tanpa lama-lama lagi, kita cu. Bermodalkan 100 perak saja. Mamang akan melurantahkan si kakek. Apakah bisa ya, boy? Dengan pola-pola terbaru tentunya ya, boy. Pola-pola spektakuler, pola-pola andalan dari Mamang. Kita cu, kakek aja dikasih yang manis-manja di malam hari yang indah ini ya, boy. Dan diusahakan menggunakan duit bebas tentunya ya boy Jangan sampai kalian semua memaksakan menggunakan duit beras Apalagi dipinjol gitu boy Sangat tidak direkomendasikan itu ya, Pokoknya simak terus pola ini Karena akan ada kejutan di akhir laga Yang sangat mendebarkan dan spektakuler ya boy Pokoknya salam JP saja dari mamang Salam sensasional aku kasih